dan bisa meninggalkan pohon padanya dan untuk penerapan cabang untuk pohon uh, yang yang jenis uh, kontemporer atau uh, namanya apa ini ya oh uh, ya meliuk gerak meliuk cabang tidak harus Cabang ada cabang utama, cabang kedua, cabang ketiga tidak harus. Yang penting kita menemukan mahkota. Cabang tinggal penerapan penerapannya, tinggal uh, seperti tinggal aksen aja. Cabang tinggal kita naruhnya di mana, patahnya di mana. Nggak usah nunggu tubuh di sini, tubuh di sini usah. Cabang yang ada kita olah hingga uh, mengisi dari mahkota tersebut. Seperti itu. Kita baru yang belok ini mangkuk Baru ada ada dua pohon, yang satu warung lokal dan yang satu warung India. Ya. Apa bedanya ini warung lokal? Supaya biar uh, kondisinya normal stabil baru dilepas sedikit jenis. Kedap anggota dari Laras Raswandi misalnya. Terima kasih kabarnya sukses. Ini, terima kasih sekali Mas Junaid Hani, Mas Franky beserta tim dari Jepara atas banyak sekali ilmunya sampai saya nggak bisa bilang apa apa karena jauh dari tebakan saya tadi, memang saya senang tidak nebak-nebak seperti ini. Tentang filosofi alamnya, teman-teman pasti sudah bisa menangkap ini semplak, gantungan tegak, dan ini tepul, dan lain sebagainya. Itu terserah imajinasi yang mungkin kita bebaskan ke teman-teman audiens. Yang nah, pasti, tim dari maju dan ini sangat profesional, semua alat bawa sendiri, ya. alat bawa sendiri. Paving juga bawa dari Jepara, ukiran bawahnya ini, teman-teman, sampai di sini. Mungkin kalau nanti masih ada yang ingin ditanyakan Bisa kontak-kontakan atau kabar-kabaran Atau bisa nge-add Facebooknya Mas Hani Hei, dan sebagainya Kita tutup dulu, setelah kita tutup Kita nanti bisa tutup bersama Facebooknya apa Mas? Sama Instagramnya Mas Dhani Tapi Mas udah penuh Tinggal nanti di lantai Di halaman Dhani Facebooknya Hani Sudah penuh, belum di pruning Kalau nah, sudah di nanti dijarangi Itu baru bisa IG-nya juga Juni Hani. Oke. Yes, poto poto. Satu dua. Sekali lagi 1 2. Hilang. ya 1 2 3. Ya. Mas, mana?